Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mojib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta Ta'ala dijauhkan dari segala merabah malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, guys, kali ini teman-teman kita akan merekam sebuah video ya yang rindu kampung. Tengok video ini, Kampung Air Papan Mersing, guys. Sudah lama sekali kita tidak react daripada... Mas Toha, iya kan? Kemarin juga saya sempat ngechat gitu, kenapa kok lama banget nggak ada kabar gitu kan? Maksudnya biasanya kan ngechat terus nelpon gitu, tapi lama-lama kok nggak ada nih, Mas Toha, kemana ini kan? Nah, langsung saja, guys, saya sudah rindu ya kan, dan kangen juga dengan suara Mas Toha yang kalau review perkampungan ya itu pasti uh, membuat kita tuh senang seperti itu setuju gak? pasti setuju guys. teman-teman yang istilahnya nonton videonya Mas Toha itu bakalan seneng ya ketika mendengarkan pembicaraan ataupun yang disampaikan oleh Mas Toha seperti itu. Nah langsung saja guys kita play videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Di video kali ini aku akan mengajak para sahabatku semuanya Untuk keliling perkampungan yang ada di Malaysia Melihat padi-padi yang sangat menghijau Dan pemandangan yang sangat indah sekali Tentunya buat sahabat-sahabatku barangkali tinggal di bandar Pastinya juga kangen kan dan rindu dengan suasana kampung yang ada di perkampungan Malaysia Suasana di sore hari di perkampungan Malaysia ini memang benar-benar oh, sangat cerah dan ya? pemandangannya rumah -rumah. sangat indah sekali Mungkin buat sahabat-sahabatku semuanya semoga video ini bisa menjadi pengobat rindu untuk sahabat-sahabatku semuanya Barangkali sahabat-sahabatku semuanya sekarang tinggal di bandar dan benar, benar, kalian benar. bisa melihat suasana video perkampungan Malaysia Allah. tepatnya sekarang aku berada di Kampung Air Papan Mersing Masya Allah Suasana kampungnya benar-benar sangat bersih pokok, pokok, pokok Dan pemandangan ya. di sekitarnya benar-benar sangat menghijau Dan tentunya sahabatku pastinya sangat rindu dengan kampung halaman kalian Mungkin saat ini ada yang sedang merantau di perkotaan Ada yang sedang tinggal di perbandaran Semoga video ini dapat menghibur anda semua Dan ya, semoga pastilah. video ini dapat memberi informasi untuk sahabat-sahabatku semuanya benar. Jadi sekarang aku berada di perkampungan air papan Mersing. Nah, sekarang aku akan menunjukkan suasana perkampungan Air Papan yang berada di Mersing, Negeri Johor. Nah, di sebelah sana ada Masjidnya, sebuah masjid bersus. yang berada di tepi sawah. Kalau tak salah itu namanya Masjid Kampung Tenglu ya. Nah, di sini juga ada rumah adat Melayu yang masih berdiri kokoh, rumah papan masjid atau terkal, rumah ya. panggung. Nah, rumah-rumahnya sangat cantik, ya. Rumah orang kampung warga Malaysia begitu sangat indah, dan pemandangannya benar-benar sangat natural. Karena di sini kita disuguhkan dengan pohon-pohon kelapa yang sangat menghijau dan pohon-pohon yang sangat-sangat memberi keindahan. Bang, kok pohon-pohon sangat memberi indah ialah karena di sini ada pohon-pohon yang tumbuh natural sehingga ah, betul. kalau dipandang mata sejuk dan oh, indah keindahan. keindahan. Yes. Dan sekarang oh, aku seperahu berada di teluk Buwi. Ini proses pembangunan ya, katanya. Ada kapal juga Suatu juga. saat ini akan dijadikan pelancongan, tapi belum selesai ya. Mungkin mau dijadikan oh, penginapan pelancongan friend. lah. Kalau tak silap berada di teluk Buwi. Semoga video ini juga menjadi memori keren, kenangan keren, terindah keren, keren, keren. untuk sahabat-sahabatku yang ada di perkampungan Mersing. Jangan barangkali video saya ini lewat di tahun 4023. Oh. Guys, cantik rumahnya nih. Guys, asli ini baru jadi, kayaknya ini ini setup, setup kayak gini nih, enak banget kalau ditempatin asli. Pastinya bisa menjadi memori kenangan terindah, wow bagus banget. And, oh, ternyata dulunya di tahun 2023 perkampungan, nah, guys, air papan ini guys, ini guys. yang ada di Teluk Hui ini tempatnya Stop. seperti... Oh my god, ini kayak kalau di sini tuh kayak apa ya, tempat pejabat, pejabat bukan pejabat sih, kayak... Kantor-kantor gitu guys Kantor kacamatan kayak gitu ya Bagus banget sih perpaduan warnanya juga Bentuk bangunannya rekaannya itu bagus banget asli Saya suka kayak gini guys Itu menurut saya guys ya Jadi bangunannya itu simple Tapi enak dilihat Keren ini, Nah sekarang di oh. tahun 4023 Barangkali sudah berevolusi Menjadi perbandaran yang sangat besar Kita juga tidak tahu iya, kan betul, betul. Nah inilah suasananya Di Teluk Bui oh, yang berada cantik. di Mersing Negeri Johor Sedang dibangun tempat Penginapan pelancongan Tapi oh, belum siap ya ini mungkin ada -ada. siapnya Ya, setahun guys. depan atau okay. mungkin tahun depannya lagi saya juga kurang tahu. Nah sekarang aku akan tunjukkan suasana aktivitas warga kampung yang berada wow, di sini. Nah ganti. untuk saat ini para nelayan tidak Aha. berlayar ya karena ombaknya juga agak masih besar ya, belum betul. tenang lautnya. Biasanya kalau banyak perahu-perahu ya. yang sedang tersandar di tepi laut. Okay. Aku akan pergi ke. Arah sana ya, ada apa saja suasananya dan bagaimana? Nah, di sini pantainya lautnya benar-benar sangat bersih sekali ya. Di okay. situ ada abang-abangnya yang sedang memperbaiki jaring nelayannya. Semoga okay. abangnya sehat selalu, dan semoga juga abangnya nelayan cari ikan di laut murah rezeki selamat dan tidak ada halangan suatu apapun amin ya robbal alamin. Apa kabarnya sahabat-sahabatku yang ada di Teluk Bui? Semoga sehat selalu. Semoga video ini juga bisa menjadi memori kenangan terindah untuk sahabat-sahabatku yang ada di Teluk Bui. Barangkali video saya nanti muncul di tahun 4023 bisa jadi memori kenangan yang terindah. Oh ternyata videonya pas waktu tahun 2023. Seperti ini Teluk Buih sekarang sudah 4.023 jadinya berevolusi perbandaran yang sangat bisa kita juga tidak tahu selama masih ada dunia media sosial video berapa ribu tahun pun akan tetap tersimpan sekarang aku akan menuju ke ujung sana ya oh, ada yang rusak, perlu hati-hati karena di sini jet-nya sudah terombang-ambing kena ombak ya mungkin okay. pas waktu muson ombaknya cukup besar sehingga papan papanya juga wow. ikut hilang ini kalau nah, enak, inilah guys. suasana kalau colo, yang nah, ada di teluk buit oh untuk God, hari ini langitnya cukup tenang tapi anginnya sangat sangat kuat ya dan di sini ada para adik-adik yang sedang berselfie Ria ya. okay. untuk sahabat sahabatku barangkali kalian ingin Bercuti atau ingin cari tempat yang sangat tenang, nah, tempatnya itu adalah ya di sini, hmm. di Mersing. Cantik, Mersing guys. itu terkenal dengan pulau-pulau yang sangat indah, dan Mersing ini sering okay, hati -hati -hati. dijuluki Maldivnya Malaysia karena oh, Mersing gitu. menawarkan keindahan pulau-pulau yang memang benar-benar sangat cantik sekali, pasirnya sangat bersih sekali okay. di video saya. Yang sebelumnya saya juga pernah upload Suasana hujan, di pulau ya? tinggi di situ anda akan disuguhkan Pemandangan yang benar-benar oh. sangat Menakjubkan makanya Untuk sahabat-sahabatku Barangkali tinggalnya di bandar Ya silakan datang ke Mersing Bercuti ria di pulau pulau, -pulau nya Karena okay, okay. di pulau-pulau Mersing ini Menawarkan keindahan Yang benar-benar sangat memanjakan mata anda Semoga okay. video ini menjadi Informasi untuk sahabatku semuanya Barangkali sahabat-sahabatku Belum pernah bercuti ke Mersing. Jom, silakan. Mari bercuti ke Mersing karena di Mersing itu menawarkan keindahan yang benar-benar sangat sangat memanjakan mata Anda. Kalau Anda mau bersantai ria ya, dan mau menenangkan pikiran Anda, jom bercuti. Hidup ini hanya satu kali. Jangan iya, lupa betul. bercuti bergembira ya, di Pulau-pulau Mersing. Sekarang kita lanjut ke suasana tepi laut teluk buih wow, yang berada enak di Mersing. Ternyata suasana tepi lautnya memang benar-benar sangat indah. Wow, cantik banget guys. Jadi saya ingat itu waktu kecil, karena saya di pesisir juga ya guys tinggalnya. Waktu dulu itu hampir seperti ini. Jadi banyak pohon-pohon yang besar gitu. Kalau kita bermain di pinggir pantai seperti itu. Tapi sekarang udah Apa namanya tinggal batu guys Pasirnya dijual guys Dan bersih sekali Pemandangan wow, di sekitarnya keren. memang Benar-benar sangat menggugah Selera tapi, tapi, tapi gini guys ya kalau kita lihat ya Di pantai-pantai yang ada di Malaysia Yang selama ini aku react gitu, Ada beberapa yang ada sampahnya, ada gitu kan? Nah, di sini tuh, di Mersing ini, wow, bersih banget gitu. Gak ada sampah-sampah plastik gitu, guys ya. Wow, keren sih. Tapi ini, ini, ini patut ditiru kalau di Indonesia itu banyak pantai-pantai yang buang sampah sembarangan. Gak ngerti juga, mungkin dari tempat lain gitu, tapi mendaratnya di situ gitu, atau gak tahu juga ya, guys ya. Tapi kalau pantai-pantai yang ada di kampung-kampung saya itu juga banyak banget sampahnya. Itu itu itu pengalaman saya ya guys ya. Kalau teman-teman istilahnya melihat pantai-pantai yang bagus di tempatnya teman-teman yang nggak ada sampahnya oke. Okay. Tapi kalau selama saya istilahnya berkeliaran di pantai itu pasti ada sampah plastiknya. Kasihan banget istilahnya penghuni daripada laut itu sendiri guys ya. menghilangkan stres. Kalau Anda ingin liburan dan ingin Ketenangan silahkan datang di sini, wow. karena di sini juga ada penginapannya, ya. Nah, di sana juga banget. ada para warga yang sedang makan-makan, menikmati makanan sore hari. Di situ juga ada tenda-tenda yang berdiri. Mungkin di sini juga dibuat camping, ya, atau dibuat liburan sekeluarga. Wow, iya, enak pantainya jadi kalau malam, sangat bersih, hmm. tidak ada sampah, tidak sampah bang, ada dan... Di ujung sana ada para sahabat-sahabat yang sedang makan bersama oh, enak Menikmati enak. suasana di sore hari Di tepi laut teluk buih yang berada di ne Mersing negeri Johor Makan bareng di pantai enak Inilah suasananya Semoga video ini dapat memberi informasi Untuk sahabat-sahabatku semuanya Barangkali belum pernah berkunjung ke betul, sini betul, Untuk sahabat-sahabatku yang mungkin tinggalnya di bandar Mungkin sahabat-sahabatku juga bisa Datang ke sini berlibur, bercuti bersama keluarga, dan menikmati suasana yang ada di sini. Nah, sekarang aku mau pergi ke area persawahannya. Dari sini, saya melalui sebuah masjid yang berada oh. di tepi sawah. Sekarang, aku memasuki perkampungan air papan Enak lagi, ya, ya. karena saya hari ini mau patah balik, mau pulang, dan aku akan tunjukkan suasananya seperti apa. Sangat indah sekali kan suasana perkampungan yang ada di air papan mersing negeri Johor Di sini padi-padinya sudah mulai tumbuh dan sudah mulai berbuah Suasana pemandangannya Masya Allah benar-benar sangat cantik sekali Dimanjakan dengan hijaunya tanaman padi Cantik Insya guys. Allah nanti saya juga mau melihat oh, proses Oke oke oke saya saya agak kaget yang tadi aspal gitu kan ada jalannya ini, ini ini belum ada aspalnya guys ya saya kaget aja karena biasanya di Malaysia itu untuk fasilitas infrastruktur jalan itu memang bagus, tapi di sini udah udah lumayan sih kan. Tapi nggak ada aspalnya guys, semoga bisa diaspal nanti ya. Cara memanen padi di Malaysia. Oh, nah ternyata perpadi, ya? di tengah sawah ini juga ada sebuah penginapan. Oh, Masya Allah, ini pasti sangat enak sekali ya wow. kalau malam di sini sambil menikmati keindahan area sawah oh, di sekitarnya sambil minum kopi enak banget rasa di surga pastinya What? What? Eh, itu kawan saya apa kawan saya lah toha. hari ini aku jumpa dengan kawan lama dia, dia dia dia tahu guys toha busy busy, busy. <laughs> oh, <maksudnya Muhammad. laughs> jumpa dengan kawan kawan lama akhirnya jumpa di tepi jalan sedang bekerja bangnya. Ah, Bagaimana bang kapalnya sehat? Ah, keadaan kurang sehat. Keadaan kurang sehat. Susah nah, nak berjalan. Susah nak berjalan? Nah, eh, semak, semak ya. Tuh, tapi, tapi apa janji Kerja janji hari hari Janji rock. Janji rock. Kalau niat lagi dia mungkin cucu. Aku tadi kalau abang tak panggil panggil, eh? tak perasan loh. Memang, uh, tak supaya, perasaan supaya, aku. Ini uh, kak Mas, Toha, Mas Toha. <hari> <hari> Wow, terkenal banget asli istilahnya, suatu kebanggaan bagi orang Indonesia juga, terutama Mas Toha gitu, guys ya. Apabila kita tuh lalu di pinggir jalan, terus ada yang kenal kita dan kayak wow oh iya iya iya pasti senang banget guys ada saudara ada macam apa ya kita punya teman baru ataupun teman lama yang ketemu lagi gitu pasti senang banget guys ya Allah nah, <laughs> aku nampak kan aku mau apa Kakak uh, tadi kan uh, rumahnya dekat dengan saya kan, nah, nah, kan? cuma kalau aku, aku cuti, saya ajak mm, kamu ajak ron-ron dekat sana apa keliling hmm? kampung gitu nah ya. tak Tak sengaja jumpa kawan lama. Kita ini teman di kita motor mesin ini boleh ya? Ini mau mau balik bang? Mau balik. Oke oke. Oke bang ya. Okay. Selamat malam ya. Oke okay, oke. Okay. Jumpa lagi. Okay. Jumpa lagi. Oke. Okay. Okay. Rumah, de rumah dekat pun nanti kalau uh, saya ada masalah jumpa ya. Oke okay, bang. Okay, selamat okay. Bye, Bye. <laughs> Jadi aku jumpa sama kawan-kawan lama ya. Abang juga orang sini. Dia sedang memotong oh, mesin sini. rumput. Aku memotong mesin rumput. Memotong rumput. <laughs> Nah, sawahnya menghijau, padinya ya sangat subur-subur ya. Aku Menyenang, tunjukkan. Kan? Lo, masya Allah. Kalau macam ini, suasananya sangat damai. Uh. Bang, minum kopi di sini sedap bang. Minum kopi sambil menikmati suasana macam ini. Uh, inilah surga sebenarnya bang. <laughs> oh. Dekat semak Oh betul Dekat semak-semak semak itu best Nah ini abangnya sedang mau memotong rumput-rumput Jadi di Malaysia itu uh, Tepi-tepi jalan ini ada tukang potong rumputnya sendiri ya oh, macam itu. Nah inilah suasananya Sangat damai dan sangat indah sekali okay. Alhamdulillahirrohbilalamin Masya Allah Alhamdulillahirrohbilalamin Hari ini aku benar-benar sangat bahagia sekali karena aku berjumpa dengan kawan lama Betul. yang lama tak pernah berjumpa. Akhirnya aku bertemu di area persawahan Kampung Air Papan dan Brio, sedang bekerja memotong rumput. Sebenarnya aku sudah berkawan lama karena kita ada kesibukan masing-masing, jadi jarang berjumpa. Nah, kalian bisa melihat sendiri. Hubungan antara orang Indonesia dan Malaysia Itu seperti saudara kandung sendiri Sangat ramah, sangat respect Makanya kadang-kadang kalau saya melihat konten yang Istilahnya membuat konten yang tentang berita hoax Antara Indonesia dan Malaysia Saya kurang setuju Karena di Malaysia saya seperti tinggal di rumah kedua ya, karena Betul. warganya di sini juga seperti istilahnya seperti jiran kampung saya sendiri, di sini tuh semuanya saudara jadi kalau saya pergi ke kampung-kampung, saya selalu disuruh singgah-singgah jom singgah ke rumah saya, jom makan, mari kita kumpul di sini, seperti itu kira-kira jadi seperti ada kehangatan, Betul. keharmonisan antara hubungan saya dengan warga kampung yang ah. ada di Malaysia ini bukan saya semata-mata mencari perhatian terhadap warga Malaysia bukan, tapi faktanya memang seperti itu. Yang tidak ada yang gitu, saya tutup-tutupin atau saya mencari simpati untuk mendapatkan follower tidak. Ini memang faktanya kenyataan. Warga yang ada di perkampungan Malaysia di sini rata-rata orangnya sangat peramah dan rata-rata orangnya itu benar-benar itu ya suka menjalin tali persaudaraan, suka menjalin tali silaturahmi. Nah, beginilah suasana perkampungan yang ada di Mersing, Johor dan inilah suasananya sangat cantik dan sangat-sangat menarik. Makanya buat para sahabat-sahabatku, barangkali kalian sedang bercuti, silahkan datang ke sini. Karena di sini sawah-sawahnya sudah mulai menghijau karena tanaman padinya juga sudah mulai berbuah iya. dan sebentar lagi sawah-sawah ini akan dipanen padinya. Wah, ternyata di sini ada rumah yang berada wow. di tengah sawah ya, Mas. Allah iya ya. benar-benar sangat beruntung dia. ya punya rumah di area pertengahan sawah. Nah oh, ini mancing, ada anak-anak yang sedang memancing Dan beginilah suasana perkampungan yang ada di air papan Mersing Johor Semoga video ini dapat memberi hiburan dan informasi guys. buat sahabatku semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke okay, guys itulah tadi guys ya Allah enak banget Senang banget apabila ketemu dengan kawan lama Tapi kawannya itu orang Malaysia loh guys Orang Malaysia dan sambutannya itu hangat banget asli Allah akbar benar kata Mas Toha bahwasanya di sana itu Mas Toha ya fakta yang dialami ataupun apa yang dialami oleh Mas Toha itu membuat dia itu betah ataupun senang menganggap Malaysia itu rumah kedua gitu kan jadi menyenangkan aja gitu kan kalau kita lihat perkembangan daripada Mas Toha ya kan banyak juga yang support Mas Toha gitu jadi dia mempunyai macam support yang kuat daripada orang-orang sana juga guys ya Berbeda halnya, ya banyak dari Indonesia yang support juga. Tapi berbeda halnya ada yang netizen-netizen yang kayak gitu juga. Tidak mensupport gitu. Padahal baik yang dilakukan gitu. Memang ada orang yang tidak suka kebaikan ya sih kayaknya ya. Kata Ustadz Auni kalau dengar kebaikan tuh gatal, pending kepala <tuk> Takkan macam itu ya kan? Oke itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini sampai selesai. Dan saya sudah mendapatkan... Apa ya Refreshing gratis daripada Mas Toha ya kan? Refreshing ataupun wisata gratis Untuk perkampungan Dan pantainya juga itu wuh, Enak banget asli Dan istilahnya perkampungannya Ataupun sawah-sawahnya itu enak banget Kalau kita lihat tuh kayak cantik Gitu loh guys ya Enak banget Enak banget tuh gimana sih guys Enak banget tuh kan makanan ya Maksudnya eh, enak dipandang gitu loh guys ya Oke itu saja video kali ini Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Bye bye Assalamualaikum